Oke Pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara mengatur atau bagaimana cara assign shortcut dengan mudah di blender kayak gitu karena kalau kalian misalnya uh, sculpting atau mungkin ya sebenarnya bukan sculpting doang ya, kayak misalnya yang lainnya juga bisa sih pakai cara yang nanti bakal saya tunjukin tapi kalau kalian misalnya uh, sculpting misalnya kalian pakai yang draw terus kalian misalnya pakai brush yang lain dengan cara klik kayak gini ini lama gitu lebih cepat pakai shortcut, dan ya, biar lebih cepat aja sih untuk proses sculptingnya gitu. Dan kalian, misalnya, bukan cuma sculpting doang, ini kalian bisa pakai kayak misalnya di modifier atau mungkin uh, kayak di yang lainnya gitu, misalnya di yang paling sering ya yang saya tahu yang place yang dipakai itu adalah uh, subsurf modifier kayak gitu. Jadi kalian bisa klik kanan di sini gitu untuk di -kan, terus kalian bisa klik yang assign shortcut gitu. Dan kalau kalian misalnya mau ke uh, yang object properties dan sebagainya tanpa kalian harus ngeklik-ngeklik -nge gitu, kalian bisa langsung klik kanan terus kalian bisa klik yang assign shortcut. Nah, setelah kalian klik assign shortcut, kalian bisa pilih untuk uh, tombol mana yang mau kalian uh, pakai untuk uh, tampilin ke sini gitu. Jadi misalnya tombolnya itu 8 atau 10 atau 10 ada nggak sih tombol 10? nggak ada pak ya adanya tombol 1 sama nol gitu nggak ada tombol 10 gitu adanya cuman 9 paling ya contohnya kayak gitu dan kalau saya sih nggak pakai untuk yang uh, di sini karena mungkin nanti ya mungkin saya pakainya nggak sekarang gitu saya sekarang pakainya untuk di uh, sculpting aja untuk bekasnya ya jadi untuk bekasnya ini uh, untuk shortcutnya di sini ada tulisan satu tapi kalau kalian pencet satu itu nggak bisa gitu atau nggak jalan karena ya itu cuman uh, tulisannya doang belum di ke gitu atau mungkin belum di assign untuk shortcutnya gitu nah jadi untuk cara uh, ngefixnya kalian bisa klik kanan terus kalian bisa klik yang assign shortcut kalau memang belum uh, diassign untuk shortcutnya dan tinggal kalian pilih aja tombol yang kalian mau untuk uh, pindah ke bekas itu misalnya satu atau dua atau tiga gitu sebenarnya untuk cara ini bisa kalian ke edit terus ke reference tapi jujur menurut saya ini lebih uh, lama gitu untuk yang reference di sini saya lebih enak klik kanan terus ya tinggal tinggal pilih aja untuk shortcutnya tinggal pilih Uh, tombolnya gitu Dan jujur ini menurut saya Blender walaupun gratis Ini gila banget sih Ini enak banget gitu Ini lengkap banget Untuk uh, blendernya Mungkin nanti ke depannya Bakal diupdate lagi Dan saya pakai yang Faxi Steam sih Untuk blendernya gitu Kalau kalian misalnya Mau pakai yang web Webnya Ya sama aja sih gitu ya Dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan tekstur kucing Bye-bye